Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan Wa wassalamu wa ala rasulillah La, la illa billah Qala rabbi shudri, Wa amri wa lisan, qawli Amma setiap orang yang beriman pasti menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini terbukti kita selalu berdoa dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'adza Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Terkadang kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kaitkan dengan sesuatu yang bersifat materi atau kebendaan saja Tentu hal ini tidaklah dibenarkan Karena kalau hanya sebatas itu Mana keadilan Allah kepada hambanya Karena kita tahu bahwasanya Setiap orang tidak mungkin bisa mendapatkannya oleh karena itu pula dalam kesempatan yang singkat ini izinkan saya untuk menyampaikan kebaikan yang hakiki yang apabila seorang hamba mendapatkannya maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat hal ini juga terdapat dalam hadis rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Tabrani dan Baihaki dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaitu Rasulullah Wasallam bersabda Arba'a man u'tihinna faqad u'ti khairat dunya wal akhirah Kata Rasulullah ada empat hal yang barang siapa mendapatkannya Maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat Empat hal atau perkara itu Yang pertama adalah Qulbun Syakirun yaitu hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan yang bahagia ini Saya mengajak kepada diri saya pribadi dan pendengar pada umumnya Mari kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur Caranya gimana para pendengar Yaitu menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi larangannya Janganlah kita menjadi hamba yang kufur, yang dengan begitu Allah akan binasakan kita. Kenapa? Karena azablah az yang akan Allah turunkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udhu billahi minasyantani rojim, la'in syakartum la'azidannakum, wa la'in kafartum inna Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jika kamu bersyukur kepada aku akan aku tambah nikmatmu Dan jika kamu kufur Ingatlah bahwa azabku sangatlah pedih Perkara selanjutnya Yang kedua adalah Walisanun zakirun Yaitu lisan yang senantiasa Basah dengan zikir Para pendengar yang budiman Jangan selalu dibayangkan Bahwasanya zikir itu adalah selepas sholat saja. Kata Rasulullah SAW, ingatlah Allah dalam segala masanya. Kalimat tasbih, subhanallah, suci Allah, zikir. Alhamdulillah, zikir, Allahu Akbar, juga kalimat zikir. La ilaha illallah, juga kalimat zikir. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka lisan kita juga akan berucap masya allah kalau kita melihat esteler es campur atau es cendol apa yang kita ucap ya kalimat istianahlah yang harus kita keluarkan la kuwata illa billah kenapa harus dengan demikian karena banyak terjadi hadirin para pendengar yang budiman dengan melihat sesuatu yang menggiurkan banyak orang yang pada saat bulan Ramadan ini Berbuka puasa Oleh karenanya Penting sekali kita Mengingat Allah dalam segala masanya Dengan zikir itu Kita menjadi orang yang berhati tenang Dan dengan zikir itu pula Kita akan memperoleh Keberuntungan Perkara yang ketiga Yaitu Yaitu orang yang Senantiasa bersabar tatkala mendapatkan musibah tatkala Allah uji seorang dengan sakit contohnya yakinlah para pendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya sedang menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya serta bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pahala yang tiada batas Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yuafas sabiruna ajruhum dan tidaklah Allah cukupkan pahala yang tiada batas untuk orang-orang yang bersabar. Sungguh menakjubkan kejadian seorang mukmin. Semua urusannya itu baik. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, dan ia bersyukur, maka syukurnya baik baginya. Apabila ia mendapatkan kemalangan, dia mendapatkan musibah. Lalu dia bersabar, maka sabarnya baik baginya. Hadis, riwayat Muslim. Perkara yang keempat, wazaujatun latabghih fi wa yaitu pendamping yang tidak berkhianat dalam menjaga kesucian dirinya dan hartanya. Pendamping yang seperti inilah yang harus dicari dan diusahakan oleh setiap insan. Bagaimana doanya? Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan langsung dalam Quran surah Al-Furqan, ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyantina kurrata a'yunin lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, pasangan kami, dan zuriat kami, anak keturunan kami, sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rubahlah diri ke arah yang lebih baik. Karena setiap baik-buruk itu ada pasangannya. Allah SWT berfirman di dalam Quran Surah An-Nur ayat 26, A'udzubillahimina syaitanirrojim. Al-khabisatun il-khabisin. Wal-khabisuna lil-khabisat. Wal-taybatun il-taybin. Wal-taybuna li-taybat. Perempuan yang jelek buat laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek buat perempuan yang jelek. Perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik buat perempuan-perempuan yang Baik. Ya, jadi hadirin mari ayat ini jadikan motivasi buat kita untuk senantiasa memperbaiki diri di bulan Ramadan ini, di mana doa-doa diijabah. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah agar Allah senantiasa bisa membentuk dan memupuk kita dengan empat kebaikan itu sehingga menjadikan kita Menjadi orang yang dari waktu ke waktu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terus mendapatkan kebaikan. Bukan saja kebaikan di dunia, tetapi juga di akhirat. Semoga kita mendapatkannya. Amin ya robbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.